Umar Ibn khattab Bagaimana cerita Umar bin Khattab Umar bin Khattab diberikan Allah kemuliaan Bukan pada harta Tapi pada tenaganya Makanya orang tak berani baca Qur'an Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam Dulu orang baca Qur'an diam saja tak bersuara nah, Jadi sekarang kalau ada orang Batam baca Qur'an tak bersuara Ah Itu masih sebelum Umar bin Khattab masuk Islam Kenapa tak berani baca Quran kuat Karena takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab Takut dibuli, takut diajek, takut dicaci maki Makanya Nabi berdoa Allahumma aizzal Islam bi biumarain Ya Allah kuatkan Islam ini dengan dua Umar ada dua Umar yang paling hebat di Makkah waktu itu. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisam. Satu Umar bin Khattab, satu lagi Umar bin Hisam. Umar bin Khattab semua kenal. Umar bin Hisam siapa itu? Tapi kalau saya sebut nama kerennya, oh Umar bin Hisam Abu Jahal. Abu Jahal makanya kalau kenalan sama orang tanya nama baik-baik. Nama siapa? Umar bin Hisham, nama keren Abu Jahat. Nama siapa? Abdus Shams. Nama keren Abu Hurairah. Nama siapa? Abdul Ka'bah. Nama keren Abu Bakar Siti. Nama siapa? Abdul Uzza. Nama keren Abu Lahab. Nama siapa? Abdul Somad. Nama keren Ujian Akhir Semester. Dan lagi yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Maka Nabi berdoa Allahumma aizal Islam bi-umarain Ya Allah Kuatkan Islam ini dengan dua umar Kalau tak Umar bin Khattab Umar bin Hishab Kalau tak Umar bin Hishab Umar bin Khattab Akhirnya yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab Kenapa? Karena Umar bin Khattab Pemenang gulat Juara bertahan setiap tahun Setelah Umar bin Khattab masuk Islam Beranilah orang sholat berjamaah Beranilah orang membaca Quran Berani orang mengatakan Aku Islam Karena ada backing yang luar biasa Inilah pentingnya preman-preman ni <SILENCIO> Kalau tidak anak-anak muda takut Mau kemana kau? Nah, mau ke sana sebentar lah Takut diganggu parkirnya, takut diganggu motornya. Tapi kalau sudah preman masuk Islam, tobat dia, hijrah dia. mau ke mana? Ngaji. Apa intinya nanya? Pijak batang leher Oleh sebab itu bangga kita, bangga kita di Batam ini preman-preman pun ngaji, tobat, Insya Allah. Cuman sebelum premannya dia garang Setelah hijrahnya garang Sebelum hijrahnya galak Setelah hijrah juga mesti galak Cuman bedanya dulu galaknya di pasar Sekarang galaknya mengajak orang amar ma'ruf nahi munkar Takbir Banyak juga preman-preman ini sebelum towat galak Setelah pengajian syudah bapak Pak itu ada orang ganggu kami Serahkan aja sama Allah ada preman model ini Antukkan kepala yang ketiak Ada guna kau hijrah Buat bepat nah aja Udah tobat. Tengok itu wahsy Wahsy itu penjahat pembunuh Wahsy itu bukan main dosanya Wahsy lah orang paling berdosa di dunia ini Kenapa? Karena yang dibunuhnya paman kandung Nabi Muhammad s.a.w. Singa Allah dibunuhnya. Siapa itu? Hamzah bin Abdul Muttalib. Hazaz tuhirbati. Kutusukkan tombak pendek ke tulang belakang Hamzah. Hazaz tu lalu kugoncang goncangkan Sampai maaf-maaf cakap ujung tombak itu keluar dari selangkangan Hamzah. Lalu kemudian ku gunting telinga Hamzah Kami potong hidung Hamzah Kami tusuk pakai benang Kami jadikan liontin buah rantai Datang pula perempuan bernama Hindun Hindun disobeknya jubah Hamzah dibelahnya dada Hamzah diambilnya jantung Hamzah Dikunyahnya hidup-hidup Bukan -hidup. main peristiwa itu terjadi Di depan Jabal Uhud Perang Uhud tahun ketiga hijrah Makanya kalau orang pergi umrah itu Mestinya di bukit Uhud itu Dia sedih mengenang Kematian Hamzah Tapi adik-adik bapak ibu Tengok nanti waktu umrah Cuma orang di bukit Uhud Sambil foto-foto <tik> <tik> eh, Teman-teman kita sedang oh, Ini sekarang sedang berada <tik> Apa ini Nah, tapi jadilah daripada dia tak umroh sama sekali, daripada dia sakau ya kan. Kita doakan mudah-mudahan dia berangkat umroh sekali lagi dengan ilmu, insya Allah. Nah, Umar bin Khattab berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar dengan kelembutannya, Abu Bakar dengan karisma tuanya, Abu Bakar dengan kesantunannya, Abu Bakar dengan umas emasnya. Tapi Umar bin Khattab dengan lantangnya. Umar bin Khattab dengan suaranya. Makanya ketika Aisyah menengok ada seorang laki-laki yang letoy loyo, bawanya mau mampus. Lalu ditanya oleh Aisyah, "Man Who is this? Siapa ini? Kata orang-orang yang ada di situ, "Huwa nas." Ini orang yang paling zuhud, ini orang yang paling rendah hati, ini orang yang paling tawadhu. Karena Umar ibnul Khattab azhadat nas. Umar bin Khattab orang paling zuhud. Umar bin Khattab orang yang paling rendah hati. Umar bin Khattab orang paling tawadu. Ida takkan lama asma, kalau bersuara berkata-kata suaranya lantang. Wa ida asra kalau berjalan langkahnya tegap. Wa Iza daraba awja, kalau memukul pukulannya keras. Jadi preman kalau sudah tobat Ngomongnya tetap kuat, tangannya tetap keras, kakinya tetap tegap, dan bicaranya tetap lantang. Bukan letoy, loyo, lunglai, lesu, lemah, mati. Oleh sebab itu, maka dia tetap lantang, tapi lantangnya menyuarakan amar maruf nahi. Buka. Balik dari masjid Nampaknya anak-anak muda Nongkrong-nongkrong di poskam Eh anak muda Kenapa kalian tak ke masjid Ke masjid Ke masjid Begitu Walaupun dah tua Kadang banyak Prem-premannya dah tua Ke masjidlah. lah Ke masjid lah. Bapak enggak bisa keluar lagi Nanti ku tarik sedikit, Putus tangkan jantung Mereka <laughs> yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab sudah beramal, tapi rupanya Allah ingin mentakdirkan dia menjadi seorang syahid. Pada masa Umar bin Khattablah Persia ditundukkan, pada waktu itu ada dua kerajaan besar, satu kerajaan Rom, di mana Rom itu sekarang Romawi, satu kerajaan Faris Persia Iran sekarang Rom. Sekarang Romawi Roma Lalu kemudian apa yang terjadi saat itu Berperang antara Roma dengan Persia Makanya ada satu ayat Satu surat dalam Al-Quran Namanya surat Ar-rum ar, surat ar -Rum, Uli Batir rum Roma kalah Dikalahkan oleh Persia Tapi Allah masih tahu sama Nabi Muhammad SAW Nanti saatnya Persia akan kalah Dan Roma akan menang dan saat itu sahabat-sahabat Lebih memihak kepada Roma Daripada Persia Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab Persia diislamkan Ada satu orang yang sakit hati Dengan Umar Namanya Abu Lu'lu'ah Siapa namanya? Pas masolat subuh Ditikamnya Umar bin Khattab Ditusukkannya Umar bin Khattab Akhirnya Keluarlah darah dari Umar bin Khattab Umar bin Khattab minum Minum susu Keluar susu itu Dari tempat luka, tikaman itu Ditahannya Sampai akhirnya beliau mati menjadi seorang syahid Ini pelajaran Orang selevel Umar bin Khattab pun Mempan juga oleh pisau Ini baru sholat dua kali sudah tak mempan pisau salat dua kali subuh sama zuhur sore itu asar Udah cucu cucuk-cucuk Umar bin Khattab aja kena pisau luka meninggal dunia Oleh sebab itu apa yang terjadi sebenarnya Umar bin Khattab kalau dia berjalan kalau berjalan Umar bin Khattab di suatu jalan maka setan akan jalan di tempat yang lain takut setan melewati jalan Umar bin Khattab kita satu perjalanan sama setan. Oh, oleh sebab itu jangan-jangan setan sudah masuk ke dalam badan. Makanya orang-orang yang dianggap seperti ini ini, apa kata ulama ahli tasawuf, ra rajul kalau kau lihat ada orang ya tiru filhawak terbang di atas awan, Ya alal mak jalan di atas air, latal tar kalau ada kau nampak orang kebal, jangan tertipu. Kalau nampak ada orang terbang di awan, jangan tertipu. Kalau ada nampak orang jalan di atas air, jangan terpukau. Pandanglah pada istiqomah. Kenapa? Karena orang yang jalan di atas awan, terbang di atas awan, jalan di atas air, boleh jadi dipermainkan oleh setan. Bekawan dengan se setan sedangkan kita tiap hari tiap malam berkata auzubillahi Eh, yang betul di mana Pak Ustaz? Setan apa syaitan? Syaitan. Cuman orang kita payah yang bilang setan. Apa itu? Setan. Kata setan, aku bukan setan. Jadi syaitan. asam malah itu.